yo bosku, halo, welcome back again kembali lagi bersama gua dan kakek us alright bosku, kali ini gua mau model 76 ribu ya kita langsung gas kan di bed seribu aja, langsung kita coba ya bosku ya langsung kita turbo-in aja 20 kali siapa tau ngerapet sih hmm. oke okay, bosku ya. Semoga gue ucapin ke kalian, semoga kalian tetap selalu enjoy, sehat selalu, happy selalu ya, dan banyak duit selalu ya, baru limpah rezekinya supaya kalian bisa depo dan menambah cuan kepada diri kalian ya bosku Tapi kalau udah udah rezekinya melimpah buat apa lagi depo ya? Tapi nggak apa bosku. Memang kita kan tujuannya untuk bermain Untuk mencari hiburan ya bosku ya Jadi kita harusnya perlakukan ini sebagai penghibur kita Jadi daripada bayar cewek penghibur Mendingan kita bayar si slot ini ya bosku ya Kan kalau dapat juga kita happy bosku ya Kita bisa beli macam-macam ya bosku ya Terserah kalian hobi kalian apa kalau yang hobi cewi pasti tetap beli cewi ya <laughs> tapi kalau hobi hobi kayak misalnya hobi gue itu melihara-melihara hewan ya jadi gue bisa beli-beli hewan dari hasil maksuin dari gitu ya bos kia jadi gak apa, -apa ya bos Dan ada yang bilang itu uang haram ya jadi kita beli hewan, kita beli peliharaan aja ya hewan peliharaan haram ya jadi kita panggil misalnya kita beli anak anjing lo ya anjing haram lu ya <laughs> Emang dasar orang haram buat beli anjing haram Oke okay, guys kan kita biaspin aja langsung All in bosku Berani banget ya karena apa gue bisa berani karena gue liat RTP di website ini Itu gacor banget bosku Ini nya sudah tinggi ya Dan udah gue buktiin tadi di Bodan quick spin itu pecahnya mantap-mantap ya udah luar keluar udah cerot di luarnya berkali-kali bosku ya jadi langsung aja kita gaskan kita buy spin spinnya bosku ya. karena di RTP nya sudah membuktikan bahwa ini valid bosku ya. RTP yang kita pakai itu sangat valid Jadi kalian bagi Kalian yang belum tau Gimana ngecek RTP langsung Aja ke kolom komentar Gua atau ke tentang channel Gue ya bosku Di sana gua taruh linknya Untuk kalian Langsung pantau sendiri ya Oh uh, mantap jam pasirnya connect konek bosku uh, Kuningnya Lanjut kuningnya bosku Tambah itu Ini mah kota dong Yong Gak tuh ya Yongs lah Alright mana ini tapi si kakek ini mau malu angkat ketiknya dia hajar terus tambahin lagi ke yang banyak ke aduh giliran tadi pecah banyak nggak diangkat ketiknya minta dihantam memang ini keluarga us nih ayo us si kakek us kakek us mm ya lumayan ya daripada lumany nih bosku ya tapi kayaknya ini gak baik, gak baik model ini baik model gak nih? what the fuck what the fuck what the fuck you bullshit Masih ada, masih ada 20 ribu, 26 ribu Sisa-sisa kehidupan Kita gaskan aja bosku Ternyata, apa Belum sampai bosku ya Belum sampai momennya, mungkin RTP-nya sudah tinggi, tapi Wih, ini dia Ini dia, langsung gaskan kan di luar, 80 ribu auto sensasional lah Yoylah, Pastinya dong Pastinya enak dong Mantap terot di luar bosku ternyata dia oh terot lagi bosku di luar lagi terot seratus ribu nih eh seratus ribu enam belas ribu kok seratus ribu ini terus terus anjing kali sepuluhnya berkali-kali geng yo geng tambahin lagi terot lagi gila gokil ini auto auto mega ya bosku ya sensasional soalnya tercenya cuma tiga ribu ya tapi what the fuck bosku itu mantap banget ya berkali-kali berurut berturut-turut ya dari modal gue yang 70 ribu sekarang udah gaskan naik jadi 137 ribu bosku memang RTP yang gue minin ini sangat valid sangat akurat ya sudah terbukti bosku mantap sekali ya kita gaskan lagi quick lagi ya coba kita pakai quick 30 bosku Semoga aja ini dikasih lagi pecah di luar atau free skater ya Somba, supaya kita bisa Wait, Itu dia yang kita tunggu-tunggu apa juga free kita dapet free spin, bosku Ayolah Tadi gue buy spin gak dikasih mau boncet ya bosku. Cuman isinya sedikit bodong Ini harus berisi lah Supaya bisa balikin model gue yang tadi lu ya Ayo Oke, oke, oke, oke, gitu doang apa oke, itu, cuma dapat free oke, di oke, oke, oke, oke, ya lumayan oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Buat lumayan dari udah 160 ini Yuk, terus lagi tambahin lagi kakek bos hijau connect dong, hijau-nya connect dong Yuk, i, aduh, gak dapet lagi Tapi sudah lumayan ya bosku ribu, nice Oke okay. Oke, okay, hijau-nya connect lagi bosku Gak tahan ya bosku Mana tahan bosku, mana tahan bos, Oke, okay, the best of the best Bede, bede, bede, gokil. Ayo, pecah lagi Itu dia sama piala Dan gelas-gelas kaca Gelas-gelas kaca Udah pecah semua Aduh, iya oh, Ayo, ketek longatnya Sekali dua aja, kasih flash Sekali dua aja, nah, dikasih Sekali tiga auto sensasional sudah pasti auto sensasional ya enggak diragukan lagi enggak mungkin ya Nggak sensasional karena memang gak bosku ya woi auto jackpot kita dapet seratus ribu bosku harus capek juga gue moce terus ya wow, wow, wow, wow, wow kita skip apa ya jangan dulu dah Ya, ini kan sensasional di dalam skater, di dalam free spin pertama kali ya Jadi jangan di skip dulu Biasanya boski skip kalau misalnya sudah kedua, ketiga Tapi kadang juga gue diemin aja ya, bos, ya. Sambil kita memperpanjang durasi bosku Karena durasinya, kadang gitu lah ya Kita lagi pengen cepet-cepet dapat Jackpot eh nggak dapat dapat ini eh, dapat sensasional lagi Cik. kita lagi nggak pengen main ya lagi pengen biasa aja eh malah dikasih boskih gua lagi pengen santui-santui aja mainnya ya. padahal gua nggak nggak spin terus ya kalau base spin terus kan itu tandanya gua pengen cepet cepet boski, ya tapi ya nggak cuma base spin aja. Kita harus perhitungkan juga ya, jangan sampai gue ya Kalau misalnya habis base terus lu itu base pinnya boncos, jangan lu terusin ya bosku. Sarang gua lu langsung dimanualin lagi aja, dimanualin dulu atau lu ganti ke itu dulu ya. Apa namanya sih? Wih, empat ratus bosku anjir gokil. Itu udah dapat empat ratus ribu, yoi jadi kalau misalnya habis bocor lo mati kali 12 konek di gelas-gelas kaca mantap tambahin lagi gokil merahnya konek juga mantap banget sam memang the best emang, nih. yoi ratus ribu lebih bosku kita gokil kalau so, misalnya lu boncos ya abis by spin lu jangan langsung by spin lagi lu pasti auto-rungkat bosku udah dipastikan itu gua udah berkali-kali gitu ya bosku ya boncos ya bosku jangan sampai itu terjadi ke kalian lagi ya bosku jadi abis by spin oh anjir konek mana petir nih anjing jelusku gitu kasih gitu, gitu. Di aja di spin ya langsung spin otomatis aja Terserah mau pakai turbo atau quick spin ya bosku Dan sekali lagi gua kasih tau link untuk main di website yang sangat gacor yang gue mainin ini Lu langsung aja ke kolom komentar bosku ya. Dan cek RTP nya di kolom komentar gua ada linknya ya bosku ya. Atau di tentang channel gue Pasti cantumin di tentang channel ya, bosku ya. Langsung ke channel gua buka ke bagian tentang channel atau about ya bos ya diaskan di sana linknya gue taruh langsung ada di sana bosku oke thank you banget buat kalian yang selalu dukung gue gue ide dulu aja ya jangan sampai kesedot lagi lumayan banget ini thank you semuanya jangan lupa like